got some people. kalau ini.. Ya. ini juga bisa membantu lah ya nanti ini dicopot iya iya Pak.. kasih eh. Pak.. ini kan tolong -tolong ini, umurnya. ini umurnya sampai kapan? Uh, ini.. lagi hari lagi itu.. kemarin suri. kemarin sudah cepat ini.. masih ada Oh ya yeah. Mampir, ya. okay. Jadi sudah mulai malam ini, sudah mulai Ya, terima kasih ya. Semua, ya. Terima ya, Terusnya pekerjaannya jenis kanan Pak? Yang saya bilang Jadi, <tuh> ini ini Seperti ini Karena kita sempat Jadi ternyata di kedalaman ini Ada semacam kayak Apa namanya? <tuh>. Jadi, ada air 90 cm di bawahnya Ya, kita kan perlu memastikan dulu sebelum penanganan. Memang penanganannya ini nggak usah dikongkar. Di oh, rencana awal, tapi kalau kita buka sekarang nggak akan selesai yang masuk mobil. Ini yang, Jadi yang di anu ya, tempat. di overlay sementara itu yeah, ya? Iya, yang oh, tadi ya. saya bilang, saya tidak bisa menyelesaikan. Karena tadi sebenarnya, karena nanti, tempat nanti tempat akan dapat buka Oh, oke. Okay. Bapak-bapak sih kalau dengan penanganan, saya bisa, bisa lebih cepat. Iya. Yeah. Ini kapan nah, ya selesai? Bisa berpercaya. Selesai, besok selesai, Pak. Oh, besok selesai? Oh, bisa, selesai. oh iya. Kalau menutup sulapinya, cepat, Pak. Oh, cepat ya? Iya karena saya kemarin besok, saya ini, langka, ini, nyaman oh, ya. ini iya. ya? oh okay. ya besok, besok, besok, besok? ya? ya, ya. ya, ya. Udah. saya kalau sementara begini udah bagus banget iya, nah. karena nah, saya betul, kemarin kan? merasa tetap nyaman walaupun ini nanti terbuka, tapi ini kita, ya. kita biar mas ya? siapa? besok ya? <laughs> Orang -orang, kalau kemudian apa ada macet, biar diatur ya oke okay. Oke, okay, terima kasih, selamat terus. Oke, okay. yeah. okay, yeah. terima kasih. Yeah. Terima kasih. Yeah. Ini, ya. Ini, ya. ini yang nanti rencana Pak Bes mau pasang kota, ya, kota. Ya, ya, ya. belum, makanya antara dua mana nih Pak? jalan-jalan dulu ya. mana antara atau.. Dua, dua, dua, dua, dua. tapi kan nanti nggak bisa nunggu akhirnya nanti di kita dorong sementara okay. baru bisa LCA ini. Karena ini yang paling parah mudah, mudah. ya, mudah mudah-mudahan kalau oh, iya. Pak, nah, juga kan Pak, di akhir September MC. Kami kantornya bisa di atas tidak di kita, Pak. Kayak 8.9, itu prediksi terjelek kami, bisa 9.2, seputus-putus bisa. Kalau kontraktornya bisa, kita minta tambah alat semuanya di akhir tahun, bisa bisa sampai 9.2. Aduh, Pak. Ternyata, lebih tidak jateng-jateng jatuh-jateng itu untuk kantornya tingkat. Jadi buat saya, saya itu, jateng, jateng. saya tuh, Pak, kekantangannya di situ, Pak, nah. makanya buat saya harus pergi sama kiri, -kiri iya, kanan gitu. Iya, iya. Pada apa ya? <tuk> Pada rumahnya juga banyak juga. Ya, <tuk> ya. Banyak Pak, <tuk> ada ronnya ya, mereka, mereka banyak kan ada sini, yang nah. Yang nah. juga banyak nah, di sini Terus kita yang karaoke juga banyak. Nah, nah, ini juga banyak. Di setelah ini yang mana lagi kita. Oke, yuk, lawan Mama. Sudah. Bajunya sudah langsung yuk. Alhamdulillah semua sudah selesai. Jadi hari 10 hanya ada beberapa ruas yang tidak bisa diselesaikan secara permanen. Contohnya, yang saya berdiri ini ternyata ini dari sebelah kiri. Saya ada sungai, jadi sungai ini sudah merembes di bawah sehingga berada di bawah jalan ini secara teknis. Mau dicek dulu karena apa? Karena ternyata, kalau ya, ternyata kalau kemudian ini dibongkar, diperbaiki, dan tidak lintas di bawahnya, kemungkinan bisa habis. Maka mau diperbaiki. Nah, karena ini sebuah begitu besar sampai di sana, kalau kita ngejar Lebaran nggak mungkin selesai. Maka dilakukan overlay dan ini kerja sehari selesai, maka besok juga selesai. Ini penanganan penanganan sementara dari paling besar jalan dari Kementerian PUPR di Jalan Nasional. Yang menurut saya baguslah. Ini bisa menyelesaikan persoalan dengan cepat dalam menanggung penyangsung Lebaran. Makanya, Alhamdulillah yang gede-gede udah beres semua, sama pastikan udah finish semuanya. Ya. Oh ya ya. Kalau 5 tapi bisa Karena baru kontrak kemarin di Desa Baru Mulai Baru ya? Baru, ya. baru, ya. baru ya. ini ya? Iya, baru lah. Baru Yang ini anu oh, ya, itu Pakai ya. di silang. Ada silangnya kan tadi Bapak lihat silang Jadi ini kan memang tadi kalau Bapak lihat dari semua pompa bensin, itu kan sebenarnya masih akan sekitar kerjakan, setahun. Ya, jadi pasti ada gelek-geleknya. Oh, nanti sampai oh, sisanya totalnya, Pak. Oh, Ya. Yeah. ke dalamnya siapa toh? nggak, takut tadi yang lebih rapati tadi yang Bapak lihat itu yang rumah spiral ini Bapak lihatnya, sudah buruk oh iya itu yang baru iya hmm. Talib, Talib, Talib Talib, Talib <suar> tinggal di mana? ini, sebelah di sini, Keparam ini kemarin iya. rusak ya? iya kemarin rusak nah, jadinya kapan ini kira-kira? ini -kira. ya, sudah jadi oh, dia jadi, sudah dilewati pembukaan dari ini hari ini? iya yeah. oh jadi kemarin belum? Oh, belum, masih oh iya iya oh, iya ya. sebelumnya rusanya kayak apa? pecah-pecah ya lho, pak? pecah-pecah? iya -pecah. yeah. kalau lewat? iya yeah. pelan-pelan oh pelan-pelan ya. masuk masih bisa ya? lewatin termasuk macet nggak kemarin. kemarin? tidak terlalu tidak terlalu. Tidak terlalu. Tidak terlalu oke kekirahan giling? tiba-tiba kemampat ya mulai dari ini ya mulai dari ini ke sana iya. nari pom bensin pom tadi, pom bensin tadi, bensin tadi Pak. terus sampai ke sana ini. terus lagi ya kamu kelas berapa? kelas nah, berapa? kamu kelas berapa? kelas tk ah tk kelas apa? tk mau mainan ya? mau mainan ya? mainan lah ma kita mainan mas mainan mainan dua cewek satu cowok oh, ya kamu kok Jawa kalungan toh? Dekainin cewek-cewek. oh <laughs> ya, ini kalungnya apa ini? Kalika, Kalika. Oke. Ini kalau kita kan pulang balik sini ya. Balik ya, Balik. Balik. Oke. Oke, okay. okay, siap Pak? kasih ya. Kami usahakan yang yes. sudah di tadi, bahwa yes. setelah lintar parti sampai kali tadi, saya juga menolong ke sana. Oke, ya. Siap? Siap, ya. Yeah. Yeah. Sehat juga, Pak. Sehat juga, Pak. Makasih, Halo, makasih. Ya! Apa lah, kok temut Ini percepatan dari Bali Besar, ini Bu Wida ini bosnya nih. Jadi dari Balai Besar memang ngebut kemarin menjelang apa Lebaran termasuk area ini. Ini area yang kemarin protesnya cukup banyak. mana ini yang jalur batangan. Kemarin rusak, dari dikebut, sudah jadi. Per hari ini sudah mulai bisa dilalui dan kita lihat lancar. Lantas kita tanya warga, kondisi ini seperti apa yang sekarang seperti apa? Jadi ada satu dua ruas yang belum lintas nanti kita mintakan kepada warga yang lewat untuk berhati-hati. Nanti akan kita kasih tulisan di sana untuk memberikan peringatan. Dan tidak hanya akan berhenti, ini dari Balit Besar nanti akan coba kita genjot terus. Kami akan bantu untuk komunikasi dengan Pak Menteri PUPR, sehingga anggaran-anggaran sesa lelang itu saya kira bisa dipakai untuk mempereskan di jalur Pantura. Di jalur Pantura ini kalau kita bandingkan dengan jabar, dengan jatim, kita lumayan lumayan paling bawah gitu, jadi kita mau kejar, ini komitmennya ketua Bale, Bu Wida bagus sekali, kita dukung penuh gitu ya, agar ini bisa dilakukan percepatan, sehingga nanti tidak ada asumsi yang terbangun seolah-olah ini proyek abadi, tidak gitu ya. Memang segmen-segmennya belum selesai gitu ya, ini yang mesti kita bereskan. Ya, yeah. oke. Okay ya makasih semuanya ya, makasih ya semuanya ya Pak ya, Oke